Halo, saya Faisal Hamdani, saya adalah mahasiswa tingkat 2C, setika Rumah Sakit Usara. Di sini saya akan menjelaskan video pendidikan kesehatan tentang penyakit asma. Apa itu asma? Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Asma dapat diderita oleh semua golongan manusia baik muda maupun tua asma yang pertama yaitu asap rokok yang kedua bulu hewan yang ketiga infeksi virus yang keempat paparan zat kimiawi dan yang kelima udara dingin pengobatan asma pengobatan asma dapat di, akan disesuaikan dengan kondisi pasien tujuannya adalah untuk meredakan gejala asma mencegah kekambuhan gejala serta mengurangi pemberkakan dan kemacetan pada saluran pernapasan. Metode biasa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Pencegahan asma yang pertama yaitu menjalani vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur. Yang kedua mengetahui pemicu munculnya gejala asma dan menghindarinya. Yang ketiga melakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala tidak juga membaik setelah menjalani pengobatan. Terima kasih